Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Untuk penjelasan kali ini Saya akan berbagi informasi untuk teman-teman yang mungkin Kesulitan untuk setting email barunya Dengan memakai email profesional Yaitu email dengan domain milik sendiri dengan kata lain email yang alamat emailnya tidak berupa Gmail atau Yahoo dan lain sebagainya nah untuk caranya saya praktekan di Microsoft Outlook mungkin di aplikasi lain tetap sama cara settingnya yaitu yang saya praktekin di sini. Oke, okay, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita masukkan email punya teman-teman. Kita tunggu sebentar. nah disini kan karena server kita pribadi maka kita harus memilih antara imap atau pop3 nah sebelum kita klik ke sana atau masuk ke sana kita harus siapkan dulu uh, data server yang teman-teman bisa lihat di c-panel teman-teman langsung masuk ke akun email. Setelah itu kita kelola alamat email yang mau kita daftarin tadi. Jadi di sini kita akan melihat data-data yaitu berupa server masuk dan server keluarnya. Nah, teman-teman klik saja connect device lalu teman-teman bisa catat atau mungkin diingat server masuknya terus portnya setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi tersebut kita masukin lagi emailnya kita pilih yang imap e saja yang imap e kita pilih nah untuk data yang tadi bisa di input ke, ke daftar yang ada di Outlook tersebut seperti full name, terus email address username teman-teman nah yang paling penting itu uh, incoming server berarti server masuk dimasukkan serta portnya serta old king server atau server keluar setelah selesai maka kita bisa masuk ke aplikasi tersebut dan email kita atau alamat email kita nantinya akan terbaca oleh pihak Microsoft Outlook tersebut mungkin untuk penjelasannya saya cukupkan sekian bila ada pertanyaan atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar saya tutup